KU di bulan dari persahabatnya yang memposting sebuah postingan foto bersama si cantik dari lesi kejora yang main ke rumahnya. Ya, wow, hari Minggunya bersama sang calon suaminya. Persahabatnya terlihat mereka bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Windy Yario. Persahabat yang mengatakan, "Sunda Ziwit, kesayangan, semangat udah main ke rumah Lova." persahabat ya, Alhamdulillah tentunya banyak sekali orang-orang baik mendukung, mendoakan hingga mensupport Lesti Bilar. persahabat ya, kita makin bangga. Pada idola kita, mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Para fans. Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar hingga tanggapan dari Leslar Lovers, yakni dari akun Instagram. Lesti Bilarti mengatakan, "Dalam kolom komentar, ah, gemes, katanya ya." Ada juga komentar lain diberikan dari akun rosa underscore les24lar Mengatakan Dedek Lesti cantik banget Wow pastinya tertuju kepada sang calon pengantin Lesti Persahabat ya, penampilannya selalu cantik Persahabat ya, membuat para fans memang selalu bahagia melihatnya Mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua dan ke kabar berikutnya kita lihat juga di sini ada momen spesial ketika semalam Persaba ya di tempatnya ke Airin Tanu. Ini momen spesial bahagia juga yang kita dapatkan Lesti Bilar. Tentunya mereka selalu membuat kita bangga Persaba. ya ada kalimat caption yang tuliskan. Calon pengantin kalau bercandaan suka bikin jomblo baper ya pastinya. Tentunya sudah kalau mereka selalu kiut dan selalu memberikan kekiutan, kemesraannya untuk kita semua pasti kita semua baper melihatnya para sahabat, ya doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kebahagiaan dan berikutnya juga kita lihat, ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan Alhamdulillah para sahabat ya, Rizky Bilar akan mengeluarkan single terbarunya lagi nih Ada sebuah unggahan spesial dan lagi kalimat caption yang dituliskan. Keluarin apa lagi ya? Hmm, ditunggu at Rizky Bilar Pastinya mau ngeluarin cover, begeng-begeng juga atlas terupdate para sahabat ya Memang luar biasa mudah-mudahan ada kejutan bahagia lagu spesial untuk klasik kejuara persahabat ya, yang akan dinyanyikan oleh Rizky Bilar di acara pernikahannya mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia untuk kita semua para fans dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada unggahan spesial dari Bang Bensi Kumbang yang mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya yang luar tentunya Bang Bensi Kumbang Disini menuliskan sebuah kalimat caption by pon aja sementara ya menunggu tanggal baru kumpul lagi tuh di garis bawah hiper sahabat ya Menunggu tanggal, baru kumpul lagi. Ini adalah salah satu kode untuk kita semua para fans yang tentunya harap menunggu, harap bersabar. Sebentar lagi pasti kita akan menyaksikan secara langsung acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Luar biasa mudah-mudahan tentunya rangkaian pernikahan dedek Lesti dan Abang Bilar dilancarkan dan disukseskan. Dan berikutnya kita lihat ada sebuah ungan spesial juga ya yang mana? Lesti ternyata Menemani Rizky pilar Naik motor Pak sahabat, ya Wow tentunya ditemani oleh Calon bininya nih ada Abi Ramzi juga Pak sahabat, ya aduh makin cute Makin luar biasa kejutan Yang akan diberikan oleh Leslar Melihat postingan ini kita merasa Bangga Pak sahabat, ya Mudah-mudahan Lesti Bilar selalu Dikelilingi oleh orang-orang baik Dan kita salafok banget sama tangan Abang pilar Pak sahabat, ya Tentunya perhatikan ada panah yang memimpin Tentunya berikan persahabat yang Kiat wow, banget persahabat ya Yang selalu merangkul Yang selalu ingin dekat dengan calon bininya Rizky Bilar selalu membuat kita Bangga dan bahagia Postingan tersebut lagi post oleh akun instagram Rosa underscore 24 lar Ada kalimat caption juga dituliskan Ternyata dedek nemenin Belum pulang katanya ya <laughs> tentu banyak sekali komentar dari para fans salah satunya dari akun Devi Ariski Paripka mengatakan tuh kan teh nemenin calon suaminya seneng banget liatnya persahabat ya pastinya para fans bahagia melihat pasangan ini yang mana Lesis kejora selalu menemani Rizky Bilar kemanapun pergi Masahat, ya doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu lancar untuk niat baik idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya yang kita dapatkan persahabat ya dan ada kabar baik. Tentunya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin itu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.